Nah Oi, bro. Bang. tembak. Masak kau nah, coba sama siapa main siapa nih? mau main tangan? Hmm. tapi kalau datang nih yang tembak kau tembak nah, nah. nah jow, Perugian, oh, juga, tangan kau nah, kasih tangan kau nah, iya, kok lanjut yang ini bilang, matanya dari, nengok. ada yang dia tunggu dulu kita cari lalu. <tang> lalu. Nah, dulu iyalah sebelah sini, sebelah nih ya? yang <tang tang tang> ya? semuanya apa nih? Ambil ah, Ini kita dapat. Ya, ada sabunya. Siko siko siko. Ada Iya, capirek. Ah, hey. Oh, ada satu suntik. ya Halo, barang. Woi. Mau. nanti hey. Ada nah, dapat. Ini cuma ni, Nih, nih, nih, nih, nih. Nah. kita cari banyak jarum suntik. Dapat gua. Hmm. bisa karena deh ah sudah ya, mana buka buka buka, buka ya onde ya buka. Buka. banyak apa? banyak nih Super 4 on Super 4 on ya mana lagi Sisanya Oke, mana mana lagi 4. 4 Hah? Nah tadi kan malam tadi turun kan ada kapan, kapan turun tinggal pegang oh. nah, nah, pegang gitu aja nah. Dari... Okay, tip. Malagi, malagi, lagi. Nanti ujar kalau lagi dapat lagi, Nanti, Saya tak lagi. Dapat lagi eh? tahu. Saya tak tahu. Saya tak tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Pasti. yang pakai-pakai hampir, hampir Oke, kan doang kita naruh air. tadi Pak. Nih, nomor 3434. 34 rendi Rendy.